Halo Pak Pendeta Mau tanya Mengapa Alkitab disebut perjanjian? Perjanjian lama dan perjanjian baru Itu kenapa ya? Penulis Alkitab itu siapa? Uh, waktu Tuhan Yesus berdoa ya yeah. Di apa? Di bukit apa itu Kak? Di Taman Gesmani hmm. Nah Kan Kan Uh, ada muridnya yang Ikut Ikut mm -mm. Tapi mereka tertidur Iya yeah. Kok bisa tahu Tuhan Yesus itu berdoa Itu kan mm -mm. jadi pertanyaan Ya. Yeah. Nah itu gimana tuh Kak Kok bisa tahu itu siapa ya? Siapa yang nulis ya <laughs> Jadi bingung saya Oh ini dari buku Gembala sendiri <laughs> mm. Apa perbedaan karakter Temperamen Kepribadian Bagaimana supaya semuanya itu Bisa sesuai dengan firman Tuhan Masukkan buat saya juga mm. Buat anak saya <laughs> <laughs> Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di podcast Tayo. Tentunya gak sabar untuk bertanya lagi dengan Kak Yosi. Untuk pemirsa yang lain, jangan lupa di komen-komen juga. Kirim pertanyaan, kita tanya. Contoh pertanyaan ini ada lagi nih, pertanyaan: hmm. "Halo, Pak Pendeta, mau tanya, mengapa Alkitab disebut Perjanjian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru?" Itu kenapa ya? Uh, sebetulnya istilah perjanjian itu bukan istilah yang paling pas Untuk mm. uh, istilah latinnya itu kan testamentum mm. Atau bahasa Inggrisnya testament uh, Istilah yang lebih tepat itu terjemahan yang digunakan di uh, Alkitab edisi terjemahan lama kalau Agus pernah baca terjemahan hmm. lama itu kan tidak disebut perjanjian lama Dan tidak disebut perjanjian baru Tapi disebut wasiat yang lama dan wasiat hmm. yang baru hmm. Tapi uh, saya kurang tahu kenapa kemudian diubah menjadi perjanjian Karena kalau perjanjian itu Kalau ada perjanjian lama, ada perjanjian baru Maka perjanjian yang lama tidak berlaku hmm. lagi Nah itulah yang kemudian membuat banyak orang Kristen berpikir bahwa Perjanjian lama itu sudah expired mm. Sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan orang Kristen Padahal tidak begitu Makanya kalau kita pahami itu sebagai sebuah wasiat Wasiat yang lama ketika ada wasiat yang baru Wasiat yang lama itu Tetap menambah uh, mm. Ditambah dengan wasiat mm. yang baru Kayak warisan lah ya yeah. Warisan kalau ada warisan baru ya berarti nambah mm. dengan warisannya Nah itu jadi uh, Itu istilah yang lebih te te te tepat untuk testamentum itu Nah kenapa ada yang lama dan kenapa ada yang Uh, baru Ini pun sempat muncul perdebatan di kalangan ahli-ahli uh, Alkitab uh, Banyak yang tidak setuju dengan penggunaan istilah lama dan baru Sehingga ada yang men mengatakan perjanjian lama itu sebaiknya disebut kitab-kitab uh, Ibrani Artinya ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani Dan perjanjian baru itu disebut kitab-kitab uh, Saya lupa istilahnya Kalau tidak salah rasuli atau istilah Kitab-kitab eh, Saya lupa ada istilah khusus yang diberikan Jadi bukan perjanjian lama dan perjanjian baru Sehingga itu dilihat sebagai eh, Satu kesatuan sebagai Kesinambungan bukan dilihat Sebagai eh, apa ya, Edisi revisi hmm. ya kan Kalau lama dengan baru itu kan kayak edisi revisi hmm. ya. Itu mungkin yang Lebih lebih tepat jadi eh, Saya sendiri juga sebetulnya kurang setuju Dengan istilah perjanjian lama Dan perjanjian baru Cuman nah. mungkin karena LAI kali atau gimana? Uh, bukan hanya LAI sih dunia. Di, di dunia juga kan. Hmm. Uh, tapi kan kalau di Barat itu kan istilahnya New Testament hmm. dan Old Testament. Jadi hmm. mereka sudah menggunakan istilah Latin Testamentum, hmm. bukan apa ya perjanjian tuh kalau bahasa Inggris itu apa Covenant, hmm. bukan New Covenant, Old Covenant. tidak seperti itu tapi uh, Testament. Hmm. itu ya namanya juga. Ya itu lo level-level tinggilah lah yang ngurusin gitu ya Aduh. Tapi saya pikir lembaga Alkitab juga sudah pernah mendiskusikan tentang hal itu Apakah akan tetap menggunakan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru Kan di Indonesia itu kan yang, yang hmm. merevisi itu kan uh, lembaga Alkitab kan hmm, hmm. Dulunya terjemahan LAI itu menggunakan istilah wasiat Kenapa kemudian berubah menjadi perjanjian hmm. Nah itu mungkin uh, harus ditanyakan kepada Orang-orang lembaga Alkitab hmm. Supaya kita tidak uh, Suzon juga kepada mereka hmm. <laughs> you know. Oke okay, pertanyaan selanjutnya hmm. uh, Ditanya di sini Penulis Alkitab itu siapa? Huh? Penulis Alkitab itu siapa? <laughs> Banyak ya <laughs> Misalnya surat-surat Paulus ya penulisnya Sebagian besar Paulus Tidak hmm. semua ditulis oleh Paulus Tapi sebagian besar ditulis oleh Paulus hmm. Mungkin ada beberapa yang ditulis oleh murid-muridnya Paulus atau orang-orang yang mewarisi pemikirannya Paulus itu ada juga Perjanjian lama, waduh kalau perjanjian lama kayak Kitab-kitab uh, Taurat, kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Kalau di tradisi Yahudi itu disebut kitab-kitab Musa hmm. Makanya kalau di terjemahan HKBP itu kan kadang disebut Kitab Musa ya, satu, satu, Musa, musa dua musa satu, satu Musa iya. Iya. Nah jadi uh, itu kepercayaan secara tradisi hmm. Secara tradisi itu berasal dari Musa Tapi secara sains, secara akademik Orang bilang tidak semua itu ditulis oleh Musa hmm. Karena Musa tidak mungkin menulis kematiannya sendiri kan? Yeah. Dan peristiwa setelah kematiannya dia Jadi pasti ada orang lain yang menulis selain Musa Itu uh, pemikiran akademis Nah ada juga yang Kalau di teologi itu ada seorang ahli yang bernama Julius Wellhausen Namanya Wellhausen yang pernah mengungkapkan teori Misalnya bahwa kitab Taurat itu ditulis oleh empat sumber hmm. Sumber Elohis, Yahwis, Deuteronomis, dan sumber priest Dan di dalam satu kitab bisa ada lebih dari satu sumber Misalnya uh, kitab kejadian ada yang ditulis oleh Elohis Ada yang ditulis oleh Yahwis dan sebagainya Itu kalau kita belajar di sekolah teologi ya, Saya hmm. tidak usah uh, Jelaskan secara detail di sini nanti jemaat pusing lah yeah. gitu, pendengar kita nanti pada <laughs> pusing. Nah, jadi intinya penulis Alkitab itu dari beragam, banyak hmm. sekali orang, baik nabi, nelayan, raja kayak Daud kan, ada juga tulisan-tulisannya Salomo, hmm. kemudian ada juga yang dari pahlawan perang yang menulis macam-macam lah itu yang menulis menulis Alkitab. Nah dari karena ini saya jadi punya pertanyaan nih. Hmm. Uh, waktu Tuhan Yesus berdoa Ya yeah. Di apa Di bukit apa itu Kak? Di yang, Taman Gizmani mm. Nah Kan uh, ada muridnya yang Ikut Ikut mm -mm. Tapi mereka tertidur Ya. Yeah. Kok bisa tahu Tuhan Yesus itu berdoa? Itu kan mm -mm. jadi pertanyaan mm -mm. Yeah. Nah itu gimana Kak? Kok bisa tahu itu siapa yang... Siapa yang nulis ya? <laughs> jadi bingung saya <laughs> Ya yeah, jadi Murid-murid uh, ini di dalam tradisi gereja dikatakan di antara murid-murid pengikut-pengikut Yesus itu Ada yang punya kemampuan uh, mencatat hmm. Jadi uh, tradisi mencatat ini kan tradisi Yunani sebetulnya Tradisi Helenis Di zaman Yesus dulu kalau orang-orang Yahudi itu tidak suka mencatat ajaran hmm. Yang justru mereka lakukan adalah mengingat Makanya disebut dengan istilah oral Torah Taurat Lisan, Taurat yang disampaikan uh, dari mulut ke telinga, ya, bukan dari mulut ke mulut, hmm. dari mulut ke telinga, diturun-turun seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika banyak orang Yunani yang percaya kepada Yesus, orang-orang Yunani ini senang mencatat, hmm. mencatat sejarah dan sebagainya. Dan mereka selalu punya narasumber. Nah, jadi uh, dalam kepercayaan gereja, Hal-hal yang sifatnya dilakukan Yesus secara pribadi Termasuk ketika dia dicobai oleh iblis Itu kan tidak ada hmm, satupun tidak yang tidak. ikut Nah itu berarti dia ajarkan secara lisan kepada murid-muridnya hmm. Kemudian murid-muridnya yang mencatat Makanya terjadi perbedaan kan Kalau kita baca di Markus dengan Lukas Yesus itu duluan ke gunung atau ke bait suci dulu hmm. Kan Markus dengan Lukas mencatat berbeda hmm. Yang satu catat dia ke gunung dulu Yang satu catat dia ke bait suci dulu Mana yang benar nanti akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, uh, itu karena Alkitab kita ini memang dicatat, dicatat dari apa yang uh, para pencatat itu dengar. Hmm. Misalnya, kit, surat uh, Kitab Markus itu, Injil Markus itu dikatakan dicatat oleh muridnya Petrus, hmm. sehingga dia hanya mencatat apa yang diceritakan oleh Petrus. Terus. Nah, apakah yang diceritakan oleh Petrus ada yang miss? Mungkin secara kronologis bisa jadi ada bisa. Misalnya dia bercerita Yesus naik kapal dulu Baru kemudian mengajar orang banyak Padahal peristiwa yang seharusnya Yesus mengajar dulu baru naik kapal hmm. Bisa aja terjadi bisa. seperti itu Karena Petrus tidak tidak pusing soal kronologis jalannya cerita Yang dia mau cerita adalah kehebatan-kehebatan Yesus Makanya kalau kita baca uh, surat uh, kitab Markus itu kan penuh dengan cerita-cerita yang amazing, yang luar biasa. Hmm. Yesus meredakan angin lah, menjelakkan mujizat ini. Tanpa dia jelaskan apa maksud Yesus melakukan semuanya itu. Hmm. Pokoknya dia terpesona dengan semua mujizat yang Yesus lakukan. Berbeda misalnya Yohanes. Yohanes hampir tidak mencatat satupun mujizat Yesus. Hmm. Hanya ada sekitar 7 kalau tidak salah 10 mujizat Yesus yang dicatat oleh Yohanes. Dan setiap mujizat itu bukan mujizatnya yang penting. Hmm. Tetapi apa yang disampaikan Atau perkataan Yesus dibalik mujizat itu Sehingga yang dia tangkap itu pengajarannya hmm. Bukan uh, keajaibannya Karena eh, Yohanes itu kan mau menulis tentang Yesus sebagai firman yang menjadi manusia Itu kan hmm. jelas di Yohanes 1 ayat 14 Dan firman itu telah menjadi manusia Dan hmm. diam di antara kita Jadi dia mau menampilkan Yesus itu sebagai firman yang hidup itu Sehingga uh, bukan actionnya yang di ditekankan tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya Yesus hmm. dan uh, ketakjuban orang menyaksikan siapa Yesus dan ketika mereka mengenal Yesus mereka merasakan hal yang luar biasa sampai di Yohanes ada ketika Yesus bertanya akulah ketika Yesus menjawab waktu Yesus mau ditangkap akulah dia ya. lalu kemudian orang-orang yang mau menangkap Yesus tiba-tiba jatuh ke tanah ada kan cerita itu di di Yohanes, bahkan ketika Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus. Hmm. Itu uh, apa ya? Uh, penggambaran Yesus oleh Yohanes itu betul-betul Yesus sebagai Firman yang hidup. Nah, beda misalnya dengan Matius. Matius ini kan latar belakangnya seorang Yahudi tulen, seorang yang sangat dipengaruhi oleh Perjanjian Lama, sehingga dia banyak sekali mengutip ayat-ayat hmm. dari Perjanjian Lama untuk... Men, apa, membenarkan apa yang telah Yesus lakukan Jadi banyak sekali kita temukan Di dalam Injil Matius itu Seperti ada tertulis Atau seperti disampaikan oleh Nabi Yesaya Seperti disampaikan gini Jadi itu karakternya Matius Karena dia berbicara kepada orang-orang Yahudi hmm. Orang Yahudi itu kan percayanya Kitab perjanjian lama Maka dia perlu mengutip dari perjanjian lama Nah beda lagi dengan Lukas Lukas ini kan seorang pengikut Paulus Dan dia seorang tabib dokter lah katakanlah ya sehingga kalau kita baca injil Lukas yang kita temukan di sana adalah perhatian Yesus kepada orang-orang yang sakit yang termarginal jadi jiwa sosialnya tinggi Yesus itu ditampilkan sebagai pribadi yang humanis banget kalau kita baca di uh, injil Lukas jadi masing-masing penulis ini punya karakter punya pengenalan sendiri tentang Yesus dan itu mm. yang mereka catat nah itu itulah makanya kenapa kita percaya bahwa alkitab kita ini ada yang menulis hmm. Bukan sesuatu yang blek turun dari surga Jadi hmm. ya, Kalau saya sih ngeliat jadi kayak berarti Ada sudut pandang-sudut pandang sendiri-sendiri sudut pandang setiap ya, kitab gitu ya eh, eh, Jadi ibarat penulis-penulis eh, ini ibarat wartawan lah hmm. Yang menyaksikan dari langsung Dari sini, uh -uh. dari sisi A, dari sisi B, dari sisi ya, O oh. Kayak the MotoGP di Mandalika kan hmm. Tempo bilang gagal yeah. Kompas bilang sukses, sukses. Kan tinggal yeah. uh, apa sudut pandang mana yang dipakai Oke okay, oke okay. Kita ke pertanyaan selanjutnya yeah. Oh ini dari buku Mbala sendiri <laughs> hmm. Apa perbedaan karakter, temperamen, kepribadian? Bagaimana supaya semuanya itu bisa sesuai dengan firman Tuhan? Um, mulai dari mana dulu ini? Dari temperamen lah temperamen itu adalah sifat-sifat dalam uh, diri manusia yang dia bawa dari lahir hmm. itu tidak bisa dirubah oh. masalahnya karena dia dibawa dari lahir uh, lalu kemudian ada yang namanya kepribadian, kepribadian itu kan dari bahasa latin persona, hmm. persona itu secara harfi artinya topeng hmm. jadi uh, kepribadian itu adalah apa yang dia pelajari dari lingkungannya jadi seorang yang bertemperamen kasar dia bisa berkepribadian lembut, hmm. ya karena dia belajar dari lingkungan. Uh, misalnya tadinya dia lahir dari keluarga Batak, tapi dia dibesarkan di Jawa. Dia bisa menjadi pribadinya bisa seperti orang Jawa, hmm. karena dia tumbuh besar di uh, Jawa. Ya, tapi teman -teman temperamen, eh, temperamen Bataknya itu susah hilang. Anda. Dalam situasi-situasi tertentu, kadang temperamen itu yang menonjol. Hmm. Kepribadiannya itu selalu berusaha untuk. Uh, apa ya, berusaha untuk menutupi temperamen-temperamen yang buruk itu nah sementara yang disebut karakter karakter itu disebut learn, learn behavior perilaku yang dipelajari hmm. itu karakter, jadi karakter itu bisa dibentuk di dalam kehidupan kita seorang yang berkepribadian tertutup misalnya berkepribadian melo, dia bisa menjadi, menjadi berkarakter kuat kalau dia dibentuk, hmm. makanya yang ada itu kan karakter building pembentukan karakter, bukan pembentukan kepribadian, ya. karena kepribadian tuh kita pelajari sendiri dalam lingkungan kita, dikombinasikan dengan temperamen yang dia bawa dari lahir nah itu, nah kadang-kadang ketika kita melihat orang kita hanya melihat karakternya hmm. karena karakter itu dibentuk sehingga kita mulai oh, orang ini baik, orang ini bagus tapi ketika kita sudah mulai dekat Bergaul akrab dengan dia mulai muncul kepribadiannya yang sebenarnya kan, baru kita lihat. Oh, ternyata dia kepribadiannya beda dengan hmm. karakter yang selama ini ditampilkan. Semakin kita dekat lagi, makin hidup lama dengan dia, baru muncul temperamennya, hmm. temperamen aslinya. Oh, ternyata dia kalau marah, banting piring, hmm. tinju, tembok. pintu tembok, <laughs> atau sebagainya, itu biasanya kita ketahui setelah kita lama. Hmm. Dan uh, inilah pentingnya Menyelaraskan antara temperamen Kepribadian dan uh, Karakter ketika kita hidup Di dalam uh, Dunia yang serba Tidak pasti ini Sehingga yang muncul sekarang di media-media Kayak di Youtube Orang itu selalu disuruh tampil apa adanya hmm. Jadi kalau temperamenmu begini Ya udah tampil aja menurut temperamenmu Tapi yang terjadi sekarang Saya lihat justru bukan orang Tampil apa adanya tapi jadi menduplikasi, meniru hmm. orang lain. Misalnya kalau youtuber ini sering ngomong kasar, kayaknya keren ya kalau ngomong kasar. Akhirnya dia yang tadinya nggak bisa ngomong kasar, ikut ngomong kasar. Kenapa? Karena dia merasa dia jadi dirinya sendiri. Padahal hmm. bukan itu dirinya sendiri. Nah makanya kepribadian, temperamen, dan karakter ini sangat penting untuk di, di, apa, diselaraskan dalam hidup. Nah. Masalahnya adalah tadi temperamen itu kan dibawah sejak lahir. Hmm. Bagaimana membentuknya? Membentuknya adalah dari orang tua. Itulah sebabnya sebelum menikah itu kan ada kelas-kelas pranikah. Kelas pranikah itu banyak yang kita bicarakan. Mulai dari bagaimana suami menghargai istri, istri mengasih, menghormati suami, bagaimana dalam rumah tangga mereka, nanti sampai dengan bagaimana menjaga anak, bagaimana mengelola keuangan, itu selalu dilatih. Kenapa? Karena... Orang tua ini akan menjadi teladan sang anak hmm. Dan dia akan mewariskan gennya ke anak Jadi sedapat mungkin ketika mereka berdua bertemu Ini kan dua pribadi yang temperamen karakter dan kepribadiannya berbeda Bertemu akan membentuk satu pribadi baru yang punya temperamen hmm. Kepribadian karakter yang berbeda juga Jadi itu perlu dibentuk dari keluarga kalau untuk temperamen ya, kalau kita mau selaraskan tadi kan pertanyaannya sesuai dengan firman hmm. Tuhan ya, kalau kita mau sesuaikan dengan firman Tuhan, kita harus bentuk dari keluarga itulah sebabnya kalau orang mau menikah kita perlu banget mereka ikut pembekalan jangan sampai hanya karena pengen buru-buru menikah, lalu kemudian langsung aja menikah, nggak usah ikut kelas, atau ikut kelas nanti setelah menikah, nggak bisa harus ada kelasnya, harus ada tahap-tahapnya yang mereka harus ikut, dan itu tahap-tahap yang krusial, yang sangat penting Nah lalu kemudian kalau membentuk Kepribadian kalau membentuk kepribadian itu ya dalam konteks lingkungannya hmm. Kan di Alkitab sudah jelas sekali dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik yeah. Jadi kita harus menjaga anak-anak kita Suami kita, istri kita supaya berada dalam lingkungan yang baik Saya pernah melihat begini ya ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang senang mengeluh hmm. Kita juga akan ikut, ikut mengeluh dan akhirnya kita jadi gampang mengeluh Ya makanya pergaulan itu harus kita kita latih. Di samping melatih kepribadian kita sendiri ya. Karena perubahan kepribadian itu semuanya sepenuhnya bergantung pada diri kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Nah kalau karakter, nah karakter itu ya banyak sih bisa kita bentuk. Karena karakter itu kan tadi udah dibilang, itu kan learn behavior. Perilaku yang bisa dipelajari. Kalau itu bisa di hot bar renungan-renungan, pelatihan-pelatihan, karakter building, dan itu sebaiknya dilakukan dari masa remaja, masa anak-anak malahan. Makanya saya uh, mendukung sekali dengan program Menteri Pendidikan kita kan yang mengatakan bahwa uh, pendidikan kita harus berorientasi pada karakter building. Hmm. Pembentukan watak itu penting sekali sejak dini. Jangan berorientasi pada uh, pengetahuan kognitif, kemampuan dia menghitung... Analisa bukan itu yang penting Di masa anak-anak yang penting adalah Sikap mereka Kita harus belajar dari Jepang ya. Kalau di Jepang itu anak-anak Sejak kecil yang ditanamkan Itu adalah latihan membuang sampah pada hmm. tempatnya eh, Bagaimana kalau Ada orang tua memberi hormat Sehingga kita sering lihat kan Kalau anak-anak Jepang itu Bahkan sampai orang dewasa Kalau mereka menyeberang jalan Dan ada mobil berhenti itu mereka akan menundukkan terima kepala kasih. mereka. Ya, terima hmm. kasih. Itu kan dibentuk dari kecil. Nah, ini harus dibentuk di dalam di dalam uh, sejak kecil ya, dalam sekolah Minggu. Makanya itu kembali lagi ke peran guru-guru sekolah Minggu itu sangat penting membentuk karakter karakter anak dan untuk membentuk karakter anak paling bagus sekarang adalah melalui metode uh, keteladanan. Bahkan ada yang namanya idol pengidolaan hmm. sehingga di gereja-gereja tertentu sekarang guru sekolah minggu itu harus bukan gap yang jauh dengan anak sekolah minggu hmm. jadi anak-anak kecil itu jangan dididik oleh orang yang sudah lanjut usia karena mereka sulit untuk apa ya, untuk meneladani cara berpikirnya apa cara pendekatannya juga ada beda anak-anak kecil itu akan lebih senang dengan anak-anak remaja anak-anak pemuda sehingga guru-guru sekolah minggu harusnya yang begitu bukan yang sudah umur lansia apalagi ya. itu akan akan sulit anak-anak sekolah minggu mengikutinya apalagi remaja remaja lebih senang meneladani karakter pemuda-pemuda atau e, kalaupun sudah menikah ya orang-orang yang baru menikah muda tapi dia bisa teladani misalnya ini orang masih muda tapi sukses atau pemain basket yang hebat Hmm. atau seorang yang punya prestasi itu remaja akan lebih mudah meneladani daripada dia harus belajar dari ibu-ibu guru sekolah minggu yang usianya sudah beda jauh dengan dia itu apa ya mereka aja sendiri akan lebih sering berproporasi kap kan hmm. dibanding dengan anak pemuda atau orang-orang yang belum terlalu jauh usia dia akan lebih merasa sebagai teman nah itu itu penting untuk untuk pembentukan karakter hmm. ya, jadi memang harus berjenjang mulai dari keluarga sampai ke orang-orang uh, dewasa gitu. masukan buat saya juga buat hmm. anak saya <laughs> <laughs> jadi di rumah saya harus bisa mengatur semuanya <laughs> iya <laughs> oke mungkin sampai di sini aja podcast kali ini jangan lupa pemirsa untuk komen komen kasih pertanyaan yang pengen dibahas karena pertanyaan dari pemirsa itu masukan buat kami buat pemirsa juga ilmu pengetahuan buat kita juga oke terima kasih